Sub fusion terbaik di Indonesia versi dari Jaya Airival. Nah, senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk sahabat bidir yang masih pemula, ya sahabat bidir, karena untuk pemakaiannya pun juga sangat mudah dan sangat simpel ya sahabat bidir. Nah, daripada kalian penasaran, oke yuk, langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai jenis varian popor senapan angin sub fusion yang lagi ready stock di Jaya Air ya sahabat pediler. Nah, untuk yang paling atas dan di baris yang kedua ini yaitu memiliki varian popor Magnum Hitam Chrome, kemudian yang di baris ketiga ini yaitu ada senapan angin sub fusion dengan popor Gamo Hitam, ya sahabat pediler. Nah, yang paling bawah ini yaitu ada ada senapan angin soft fusion dengan popor klasik coklat Chrome dan kali ini saya juga akan mengulas salah satu aja ya sahabat bedir. Nah, untuk ulasannya saya akan mengulas dari senapan angin Sub Fusion 2565 dengan popor klasik coklat krom ya sahabat bediler nah senapan angin ini sangat direkomendasikan bagi sahabat bediler yang masih pemula dan sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di hewan kecil ataupun di hewan menengah kelas di bawah ya sahabat bediler jadi untuk senapan angin ini pun akurasinya juga luar biasa mantap dan powernya pun tidak bisa diragukan lagi ya sahabat bediler nah kali ini saya akan mengulas spek singkat dari senapan angin ini jadi untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang 65 cm yang terbuat dari bahan stainless ya sahabat bediler nah seperti ini untuk bahannya kemudian untuk tabung dari senapan angin ini yaitu memiliki OD tabung 25 mm dan untuk ketebalannya 2 mm ya sahabat pediler dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun menggunakan sistem pompa uklik yang minimal pompanya bisa mencapai 7 kali dan untuk maksimal pompanya bisa mencapai 20 kali pompa ya sahabat pediler jadi semakin banyak pompanya yang dihasilkan dari senapan angin ini maka juga semakin banyak untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler nah kemudian untuk popornya ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan seperti teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh nah untuk variannya yaitu berwarna klasik coklat krem ya sahabat bediler jadi ada sedikit ukirannya di popornya jadi seperti ini untuk ukirannya jadi di belakang popor ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu ataupun bantalan popor ya sahabat bediler jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat sahabat bediler sedang berburu ya sahabat bediler nah kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun dua bidikan manual yang bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak akurat hingga 20% sampai dengan 30 meter ya sahabat berdealer Oke sahabat bidar yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga Rp 1.125.000 sahabat bidar sudah mendapatkan senapan angin pemula terbaik di Indonesia versi dari Jaya Air Rifle. Nah untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah bagi sahabat bidar yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin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 yang sedang mencari senapan angin subuklik dengan kualitas terbaik dan semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik oke sahabat bediler mungkin itu saja untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like share komen and subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari jaya Ediful, oke sahabat bener, saya unduh diri dulu dan salam beneran